Kawasaki Ninja ZX-4RR akhirnya telah dirilis di Indonesia. Saat Kawasaki merilis Ninja ZX-25R, Orang-orang di AS dan Eropa sangat kecewa karena motor seperempat liter ini tidak akan pernah sampai ke pasar mereka. Memang, setelah mengendarai ZX25R beberapa kali, saya dapat dengan aman mengatakan bahwa motorsport berukuran kecil ini adalah berlian yang kasar dengan mesinnya, dan salah satu yang luar biasa adalah karena tidak ada produsen lain yang berani mempertahankan warisan mesin seperempat liter segaris. Karena itu, Kawasaki sekali lagi mengalahkan diri mereka sendiri dengan ZX-4RR dan kali ini motor tersebut juga datang ke pasar AS. Namun, motor ini juga ditawarkan di pasar Asia, di mana ia diproduksi meski dalam jumlah terbatas. Di pasar Indonesia, Kawasaki mengumumkan peluncuran ZX4RR, menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di Asia Tenggara yang meluncurkan motor sport berkapasitas kecil ini setelah Thailand. Sebuah artikel iMotor Bike mengatakan Ninja ZX4RR edisi terbatas ini akan dijual seharga 2399 juta rupiah atau sekitar 16.000 dolar. Naik signifikan dari harga eceran AS yang hanya $9.699. Jika Anda melewatkannya Mesin empat langkah DOHC 399 cm kubik Kawasaki Ninja ZX4RR adalah salah satu dari sedikit mesin empat langkah yang bertahan pada tenaga ini, dengan putaran lebih dari 15.000 revolusi per menit, dengan transmisi manual 6 percepatan dengan quick shifter mentransfer tenaga ke roda belakang. Secara keseluruhan, rasio power to volume ZX4RR sangat baik. Dengan teknologi RAM Air Kawasaki menghasilkan tenaga maksimal 79,1 tenaga kuda.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 Selain itu, motor ini memiliki monoshock soa BF RC Lite dan garpu depan soa Sev BP 37 mm yang dapat disesuaikan. Rem cakram depan dan belakang masing-masing berukuran 290 dan 220 mm dan dilengkapi dengan dua kaliper radial di depan dan satu di belakang. Terakhir, paket elektronik mencakup 4 mode berkendara dan sistem kontrol traksi KTRC Sport, Road, Rain, and Rader. Pengendara juga dapat terhubung ke aplikasi Kawasaki Rideology melalui layar TFT 4,3 inci penuh warna.